Halo sahabat Zuri 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang rasa dan ratu zodiak di bulan Januari tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada Raja Zodiak di bulan Januari tahun 2022, selanjutnya kepada Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu Raja dan Ratu Zodiak sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing Raja dan Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2022. Pertama support energi kepada Raja Zodiak. selanjutnya support energi kepada Ratu Zodiac. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun pengumpat kuasa amalan Raja dan Raja Zodiak di bulan Januari tahun 2022 dan satu kartu ini akan mewakili kedua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk Raja Zodiak di bulan Januari adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat. Untuk Rasa zodiak di bulan Januari tahun 2022 adalah seseorang yang berzodiak Gemini. Di sini digambarkan, sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang giat, yang tidak mau menyerah, yang tak kenal lelah, selalu berusaha dengan kemampuan sendiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain, serta tidak mau membanggakan orang lain. Di sini seorang Gemini memiliki sifat yang mandiri, yang dimana mana di sini akan membuat respon dan mendapatkan aura yang positif dari orang lain. Di sini juga digambarkan setiap usaha yang dimiliki oleh seorang Gemini akan ia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, dengan penuh kepuasan, yang akan membuat seorang Gemini berhasil di bulan Januari tahun 2022. Dan di sini juga digambarkan seorang Gemini akan memberikan sebuah informasi mengajak orang-orang di sekitar. Untuk menjalankan sebuah usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan orang lain, sehingga di sini akan memberikan sebuah aura yang positif kepada diri seorang Gemini, dan disinilah seorang Gemini akan dijadikan seseorang yang bercahaya, yang menjadi seorang raja Jodiak di bulan Januari tahun 2022, dan untuk support energinya adalah naik offshore. Secara umumnya, naik offshore itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa. Seseorang yang berada di sekitar oleh seorang Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Raja Zodiak merupakan sosok seseorang yang penuh kemandirian, yang penuh melakukan sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain dan di sini kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Gemini dalam membuka sebuah usaha akan ia ajarkan kepada orang lain sehingga di sini seorang Gemini akan mendapatkan aura yang positif dari orang lain yang membuat seorang Gemini menjadi sosok seorang rasa zodiak di bulan Januari tahun 2022 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Secara Sejarah Munya di MPS itu diartikan orang yang mempengaruhi orang yang memberi wawasan orang yang membuka pikiran dan jika kartu di enters, kita gabungkan dengan kartu Raza Zodiac. di sini menggambarkan, sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain, yang membuka jalan kepada orang lain, yang memberikan suatu masukan kepada orang lain sehingga dapat mengubah kehidupan orang lain, yaitu di dalam kategori KM pekerjaan yang akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini naik opsi merupakan orang-orang di sekitar, yang memberikan aura yang positif kepada seorang Gemini, yang dikarenakan di sini seorang Gemini suka berbagi kesuksesan yang ia dapatkan dengan membuka usaha sendiri, kefokusan, kemandirian yang ia miliki, dan untuk kartu Ratu Zodiak di bulan Januari adalah eight Open Tackle ataupun 8 koin. Untuk Ratu Zodiak di bulan Januari tahun 2022 adalah seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang Wonder Woman. Yang giat, yang fokus di dalam bekerja, yang disiplin di dalam bekerja, dan tidak memerlukan dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu di dalam bekerja. Namun di sini seorang Virgo selalu mementingkan kedisiplinan dalam bekerja yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangannya. Di sini juga digambarkan seorang Virgo akan bekerja dan biarlah waktu yang akan menjawab kesuksesan yang ia dapatkan di bulan Januari tahun 2022. Sini juga seorang Virgo akan memberikan gambaran masukan kepada orang-orang di sekitar yang akan membuka pikiran orang-orang di sekitar yang akan berdampak positif juga kepada kehidupan yang mampu meningkatkan finansial orang-orang di sekitar seorang Virgo sendiri, yang dimana di sini aura positif akan terpancar dari seorang Virgo sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah page of Cup Secara umumnya, page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang dia disiplin di dalam bekerja, tidak mementingkan hasilnya terlebih dahulu. Namun, di sini seorang Virgo akan menunggu hasil yang tepat untuk menjawab kesuksesan, untuk menjawab peningkatan keuangan yang ia lakukan selama ini dengan penuh pengorbanan yang selalu didukung oleh keluarga dimotivasi oleh keluarga, yang dimana di sini seorang Virgo akan memberikan sebuah motivasi kepada orang lain. Untuk berjuang membahagiakan keluarga, berjuang membahagiakan Ketika. anak yang akan membuka pikiran dan menjadi motivasi kepada orang lain yang dimana mana sini akan terjadi perubahan hidup kepada orang-orang di sekitar Virgo sendiri. Dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan kartu kartu zodiak di sini menggambarkan sosok seorang kartu zodiak merupakan sosok seseorang memberikan motivasi masukan kepada orang-orang di sekitar kepada orang-orang yang dekat dengan seorang Virgo yang di mana di sini akan memberikan gambaran kesuksesan di dalam berkarya kesuksesan dalam berkarya kesuksesan dalam bekerja yang dimana di sini juga seorang Virgo akan memberikan gambaran untuk memperjuangkan sebuah keluarga untuk memperjuangkan kebahagiaan seorang anak yang akan berdampak positif kepada Virgo dan akan berdampak positif kepada orang-orang yang ia beri gambaran tersebut sehingga di sini aura yang positif akan terpancar dari diri seorang Virgo yang membuat seorang Virgo menjadi sosok taurus zodiak di bulan Januari tahun 2022 dan di sini bisa kita simpulkan. Sosok raja dan ratu zodiak di bulan Januari tahun 2022 adalah seorang Gemini yang merupakan raja zodiak dan seorang Virgo merupakan seorang ratu zodiak. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang raja dan ratu zodiak di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.